Pak Cilema boga murid. Bahlul, Bahlul. Ngaran Ahmad, Ahmad Bahlul. Aya muridna ngaran Syaron. Kiai. Ngariung yu... ngarane Kadir. Ngis kawin sia. Ja. Umur? Sehorisya Kalo tu lah cakirah Setelah puluh lewi Pecan kawin ganeh baik Apa uru daikun? Uru daikun Uru daikun mah ayah baik cakir Ay, Nabi ngadalil Kulus sakitoh lakitoh Tiap anuraga gaya nung bulu Hehehehe <Supan> Nini ni orang bunga haki-haki madaya -haki ikut Oh, pinter sih ada samurai lain ya, kira-kira. Eh, Saya sih cari kawin. Nomor 30 kawin lain, eh uh, wah, Ngan, engke tanggung jawab setelah kawin kuma. Bodoh sih ya. Monok, body aing sih ya, terbuka kayak Kinan. Tolong sih ya. Bulan cerekan tuh, Mama. Wow, belum sih terbuka Emang sial, nu yang dahar. Eh, kotorin aja. Ya. Turki, eh, kelempang jangan cekal dengan, eh, diceraikan, kebal-kebal, ketua, kayak, gue gue sepanggang, gue cerlina, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, Dagang. Deng itu jenisnya Oke, berangkat berangkat, kadangnya tuh Bener sekian latihan Lu empat beli ayam mie Di sekolah Pak, ada lah Bapak ada kemana Ider sekian dagang, Udah agak Nunggarisian, Pak, pancing nunggarisian Pemajikan, sah Allah tuh orang mau nganyar kadangnya Pokoknya ikut jenisnya Ah, sekian aja Pak Kayaknya nanya Bang Intan ya Ini enggak didik budak tolol loh Bah lalu, yes, berangkat dari itu. Ayah lew, lew menyund. Bibi kadir, kadir. Ayah naon, bang Aziz. Kadir. Bibi dekamana ya? Lah tuh jim, jim, ayah, me, ceng, ayah, sekian, bibi maunya dagang le, segala macam lembur-lembur. Ayah nungguar rezeki bibi, jengung nungguar rezeki an salah kisah. Uuh, Allah tuh kadenge. Kucilis ya kadenge. Heh, yang lambat kawin goblok wow, belum opati lo, opati aja berarti nih, ayo ini ini, kadir ayo mana kaya mainko ayo nih, ayo nih ayo nih, ayo nih ayo nih, ayo nih, nini nih ayo nih, incu salah kisah Allah atuh kadengi ku jelisya opat tak saksita Kabege, Allah kabe, guys. Ngalamun, aing nunggu harip, jangan ngadeknya sih kawin, ini sih. Waduh. Wah, ngalamun dari Saruni. Kibet, aing sarua, seperti keyakinan keyakinanmu? Mungkin aing ditanya, guys, nunggu dari siapa Allah? Jangan ke ngalamun gitu, dah. Nasser Wali, Tiba lu datang, ngalamun sih. Ah, na ngalamun sia ha. Ye, degreekeun ye. Sia rizkian Allah. Mun kawin ka lain sia nu ga rizkian pamajikan Allah kene mereka ke ngalamun keneh bae nu rizkian Allah, siak kawin, ta nu ga rizkian pamajikan sia Allah nu mantak cakolot baheula awewe teh mawa ya. rezeki. Heh, heh, Allah nu ngarisian. Kawin dia geremb. Cekna ai ngalamun datang deui guru waranya saja -sa karena -sa -sa -sa -sa -sa. ya Allah ya Rabbi ya karim ya guys Aing mak aikos gitu makaharti kauin Aing waris jana Allah pamajikan dong no jana Allah guys Aing nggak menunggu pamajikan pamajikan temu waris lah sugi Aing kajen nini-nini ge. kajen Aing akan nini-nini ge. ghe penting sugi lah apa yang ngena datang deh goblok siap siap kalau mau nanya kalau ini sugi Yeay, nyalin di gelung sia ya cakuran Karawang ngobloon bogoh sia, sih sia tanggung jawab, bisa ngadidi ke kapal majikan, diengkaanat. Ayo e, kita menyalin di gelungku, bahalaman gelung namun, ragam nggak ngorong, nggak ngorong, bilung bilang nggak ngorong. Last, siap, kwa riba. Ya ikan, kus ya. dia, samihin iya, saminggu iya. Aing bakal nyaksian kawin sih ke ka Anak Kiai, Ngaran Kiai, Ngaran ke kayak Nyana boga anak, Eta bakal nanya Na, Mentah Mas Kawina tujuh puluh dinar, Guys, usia jadi kenger itu, Terus kawin, gue sih ya, Udah tuh, Jauh, Aduh, dinar. Tapi guru besok nyawan seketcap nyata baliknya naga saya isuk neng, nah, eno ngerap ke cara nih. Hmm. Saya jadi tita kayak mah kholil keholil, eno eh, nggak? Ma. Ya mau jajan apa jangan menikahin anak neng sih. Ya? Lain masalah neng, nah, na, tuh pas kawin banget yang kau, ala-alat. Ira ya tita kayak itu neng, isuk ketiak neng sih, ages. Kumah isuk P, datang ke imah terus depan negeri dah, mandi sholat, isak sholat, langsung nyana, mantes isaknya sari, udang lah, jam 12, mandi, wudu santri ngereki, hagi, siapa mau bersentos gitu, <tuh, <tuh, <tuh, langsung jaga sholat, sholat hajat, mantes sholat hajat, nyana.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 Langsung bacaan beres Di luhur agak Masya Allah Terbukti Yang dari Cokot 70 dinar, Penerpas Aku nanti di lewihansi sih, Allah Nyata teng aku diri aing aing bateraya nanauan aing di didikku guru aing Bahlul ngarana Dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngarana kuari terbukti lain ang aing nang guru aing guys kubah isukan baik guys ya lah nah, begitu isukan langsung uh, ayatnya ditahkai mas berangkat dari ngarangkadi itu baru dibawa tak dititah nikah bener bayar datang ngarangkadi itu isaroni mun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 Hawa sih jangan ada. Coba buktikan bukti kita, guys. Bisa sila kadek, sila. Coba gerokin Kiai Bahlol supaya nyaksian. Kasih anda, nyana mah barang datangnya, selain assalamualaikum lain, Bahlol. Aing metita tadi kita datang, aing dat nyaksian siap nikah, aing bila di lauhil mah kudu di mas kawinan tujuh puluh dinar, aing mau alkebel bakal Bali ke negeri aing asli. Terus aing memek siya Memek aing balik Aing hayang nulis siya helak Kawin Aing hayang nulis siya helak Walimah Aing hayang nulis siya helak Mau pemanjikan Aing mana kebalikan Negara aing asli ah, Langsung ketika ke, disaksian Ketika bahlul eh, 70. Uh, Beres nikah Walimahan Dahar biasa segala rupa nanya nanya, nak Kisya okay, itu Eta wiridan menang hitadi wiridik Ay, tedorurot, ulah, kaca. Lamun dorurot, Dibikin kabatur, ulah, wakajang, batur siapa ya? lah. batur siapa ya? Kos gitu. gitu, Nah, ya. Beres, walimah. Langsung, kan, diboking bawa, kan, itu. Menang, dilepue, mawat, dibalut. Saya etet ya, wali, wali, mah kos wali, wali, rupa. Tak etetah mereka yakinan dibuktikan lah, ayam uliwat, sah sah sih yang nungarizian, diung pamajikan sih. Allah kada ya. ini kusia. Orang kan di dongengan gitu, teh kuki malur maksudnya malah yang kamu ring-miring teh itu yang kurang kapeha. Ulang cang caya, orang nungarizian Allah pamajikan, nungarizian Allah. Ulang bingung-bingung, ulang asanang urang, guys urang bogak berai pamajikan, urang tebogak menta. Asana lo ban menta ya kajen belum <tuh>. mereka asal lo banget mentah, ya kayak ayah-ayah ya udah kos gitu, gue bilang udah ga, gue bilang udah gak gak nge-nge napakahan salah haki balik, ya mah nyana luhur ayy napakah kudukula kecuali nyana ada Ah angin <-tian> <San> babari lukas gitu ya ngesel bayang ya pasti ini penting neng, kakak dihendap sebab Lah iya lah nah, istibewa kurang mencari dongeng wali-wali nyahun segala sagala rupana. begitu ditanya mama, emang eta kumana ngadoa mama? Lain di Al-Qur'an mah jelas. Geus kos gitu. eta kumaha bisa kanyawan tadi? Wa akhirum bina siyatiha. Inde ku Allah. Urang kuariti hari imah ka lain nang urang Allah. Kabeh teh. Urang diuk lain nang urang nang Allah. ya ker Meningkatkan keyakinan, pantai di setelah wujud tidak mungkin dua puluh enam mustahil lah. Wari meningkatkan keyakinan, ulah asal nangkurang. Kakek Kiai, lamun bisa ngaji asalnya anak, ya celaka kudu bisa ulah asa urang, Hmm, Gusti Abditete ketitipan ilmu nyanggakan sadaya daya kumah Agusti Merena baik kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kuarir dia cuma bohong ya, cuma ngusut tanggal sebelas ya. Lewih teh atau pan tadi dia hua akidun binasiat dia siap protes mereka, kah nang Allah bolot. Teh, iya orang cerita waliva, bos gitu dah. Masya Allah, nang Allah, kabege, terak terak terak terak. -ter -ter. Nah dia asli tidak, nah. orang muntaq dikumpulkan di dia, nang Allah tak di kamar akhir, mulai di kasa surgak.